الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن di makalah makolah itu di makalah asamena itu akan mengambil woleh itu adalah jumhuril ulama, sangat mayoritas ulama agak-agak ulama, eh akharihim taksi agak-agak ulama rahmatullahi aleyhim ajma'in utawi rahmatullahi wa aleyhim muga-muga mengatasi para ulama ajma'inah alias gabriyan ulama rupanya makalah mengatakan Inna akromat, akromat, ta'ala akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, nabi akromat, akromat, akromat, Allah akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, lawan akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, kehormatan, akromat, karomat akromat, kehormatan, kemuliaan. akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akromat, akramahumul yana sopawa ta'alahu yang kanyi nabi bil ismi kelawan asmah ini disini Muhammad Muhammad itu orang yang perilakunya terpuji wal jismi dan jismi perilakunya terpuji, fisiknya juga terpuji jadi nabi itu bijak atau saya lakukan uh, saya mati izin dari nabi itu lalu jadi nabi itu gandeng no? Ganteng sempurna walah ta'i dan peparinya bahkan nabi itu ntarah rahmat malih wal khotoi Lancarane salah jadi umpama salah sudah diapi waridolan cara nirida amal ismu anak penutawi asmani kung ini fanada sapa soba woh enggapi biri salati kala nggak sebut rasul masih ora dijangkar jenenge tapi disebut ya yuhar rasulu walam yunadi hilan orang undang soba woh enggapi pilih miklan asma aneka manada kalau yang undang sapa woh jamil ambia ing sebagiannya pura-pura nabi alaihi salam misala adam sepadane adam ma'nuh, ibrahim wa khairihim ta'ala fi qitaful aziz ya ayyuhar rasul bal dighma unzila ilaika ya ayyuhar rasul wong sing diutus Allah bali nyambekno sira makang perkara unzila kan den turun apa ma ila ka maring sira eh dados mboten pake ya adam ya nuh tapi khusus kanjeng nabi pake rasul <Sessus> Wahai dahulu tahu jika kufi waktu insyari wahyu ing dalem waktu turunnya wahyu. Amma waktu muka hafatian waktu ngedeng muka melihat cara berada badapan. Fakohalam kau dahulu saboat Allah lina bina berabi kita lelatal merot yang begini mi'rod Dawe ya Muhammaduhi Muhammad. Sal jalu asiro tu otom engkau Wa amal jismu apun teh jisme mu faidat amu kau nalinkane. Mundang sahabat Nabiulloah Alaihissalam, ngundang se'an yang perkoroh. Pakaja bapak mau komen setin jawab ya pos yang saya binausikan awak di Indonesia anu sangking nabi. Jadi fisik apapun atau materi apapun yang dipanggil nabi maka materi itu akan melakukan sendiri tanpa menunggu e, sahibu materi tadi, sahibu saya tadi. Enggak keluar terang. Wala ima falana orang lakoni sapa-sapa dalika mengkono-mengkono iki lak kramat apa tilkal iril lisairil anbiya maring sakabehane pirang-pirang nabi. Badalika misali utem kono-kono kabeh ana usah temekani nabi sallallahu alaihi wasallam niku roda iku balekno sapa nabi engin kota dadha ing mripate kota dadha. Badaan sakotot sauseda jeblok apa ing kota dadha ila khudhi maring pipine kota dadha wanah widhalik badane mengkono-mengkono kabeh wa mal atau uanapun utawi atau salah Salai nabi maksudnya kecelok salah, jadi salah gue, mesti salah tenan kecelok salah, utawa kontakio rapas, makanya kalau terang. Wa amal khotoh wa pun salah, gue nge fadzikrul kru afi mongko, nyebut kanga puro, nyebut di ngapura kau bela demi, sedurung itu nabi, hai sekolah, si kerane tidak usah buat ala, apa angka, apa nyapuro, sobo awo awo angka, maka tegese waku akan semi fa pemamika sange sirom, mintar kilap doli sange ninggal barang sing doe utomo, bala olalan tegese barang sing doe utomo. Wa amar ridon apun falam ya rute mong ora nolak so pawa leng atas nabi fitiata weng fitiain nabi wala sota kota ora sota koin api. Wa lana kota ora nafa koin api, kamarot te nolak so pawa heng sota ala sairi lambia eng atas eska di nek beron Inanafi yang mu saat ini kanji Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam wabu doha ikut was ngorpen no sabuan An umati sang umati Nabi, mas yur genapi natin yang beli sekali di sebelah jambak, sang satu kangit warga ni yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu nopo korpen ikut jen nopo dohkan an umati. Lain rasa kuat korpen musti kanjani kanji Nabi, fa mi fa inanafi ikut dohkan apa an umati jadi sing kuat ya korban dhewe sing ora kuat minangka wis tau apa? Hanyane waqaf faro lan bayar kafara sapa nabi an ummati sang kemati nabi bisa babil jima'i lan sebab jima' mesti jima'i ummati kuwi di Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Sonale muslim, monggo ditranggake ya Dados. ini penting sangat ya Dados. Pertama, secara kaidah begini: jadi, kalau menyebut angka itu tidak mengikat, menyebut angka itu jadi zikrul adat, ini kulaisa, Jadi, menyebut adat itu bukan berarti membatasi, karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi, kemungkinannya dua: yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu, keramatnya nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut lima? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah, nobo, diingat itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya aji nabi kadang membentikan gini ya, siapa saja yang sholat lima waktu, maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat lima waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendelimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat lima waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan. Tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa atau sampai keyakinan Nabi mau di lima keramat. Terus dalilin Muhammadun itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini. Muhammadan itu kan nama ya. Rumah-rumah, <tutup> bernama-bernama orang bahasa Arab. Muhammadanu nama, soalnya kau mati nama Muhammadah yuhamidu tahmidan, nama itu yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ilih fahuwa muhammidun, nama? fahuwa muhammidun wadhaqa muhammadun, ini rumah-rumah. Jadi pemben Islam bisa sorok. Rabengak bungot do, raisosorob, bahaya, you know? Bahayanya begini, karena ya. Terus alam itu ada dua, tak ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam, yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama, tapi ada kata kerja yang ditafauli, ditafauli itu diharapkan baik, you know? diharapkan baik misalnya orang jawa namanya kan harto enak ya. menosok banyak apa harto jenisnya bagus nama bin kelakuan ini api tadi kelakuan ini bagus paling kak nih pondok rana gila diceluk gus gus ngemergocin ini apa nah, itu kan kalau di kebumen, jening ego agus, engkau baba dendam zaman mondok, ora jeluk gus, awas <laughs> anakku tak jalan, no anak gus, jadi orang anak gailah di cilok, jadi otse otse tambahin, otse tambahin tambahan itu, agus dan mau tidak mau, cilok <laughs> gus, ya. sehingga nama-nama seperti itu, bagus, terus harto, terus kece, terus. Singangel, yaitu Bejo itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji nah itu karena Nabi itu satu faktual satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata makanya disebut Muhammadan satu jadi ibunya Nabi namanya Aminah Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji, karena memang semua perilakunya terpuji. Rung -rung ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sopohingsun, jadi kalau sampeyan bilang, alim ya'alamu ya. ya alamu ilman kalau untuk ingsun kan ya'lamu ya menjadi apa? A a'lamu saya tahu. ya yadribu menjadi adribu saya mukul kan itu. Nah, Kanjing Nabi bin nisbat hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu saya memuji. Mananya Ahmadu Allah ya. Jika namanya nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rongono nah karena namanya nabi itu nama yang mangkul berapa nabi, nama yang mangkul maka kitab-kitab Taurat yang Qodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad enggak. tapi yang maknanya sama makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit ada kata Yuhanna Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad orang yang diuji E, makanya ini penting saya utarakan jadi kadang-kadang orang-orang Orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad tapi ada kata Farqolit ada kata Yuhanna, dan disitu menunjuk satu Nabi akhir zaman yang perilakunya Nabi no, terpuji karena Nabi termasuk jenis alam mangkuleling Nabi no, alam mangkul kali-kali ngaci nakuin si bentong karena ini penting, karena ini persyaratan jadi ulama. <laughs> persyaratan jadi ulama? Enggak orang kitab, syarat ulama. Oh, panggung terus, maca yang ini, penampilan ini, terus intonasi suara nih. Ini, itu kucingnya uang lomba. paham? gini, <laughs> sarati ulama. yo alim nih, kuan. Anak-anak, sorry, ulama. Ayo, alim nih, sarati uang lomba, nyentuh penampilan. Ano? nah, ini penting, saya utarakan. Nah. Pak Boy, pernah ciki alim? Saya jamin paling gak dibanding tanggamu. Saya kira alim, nah karena nama ini nama manggol nomor? Celing ya nama manggol Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Jauh lagi ya karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi. Maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan nabi. Makanya nabi sering intikan anal mahi allazi yamxu bi al kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi allazi yamxu bi al kufra. Yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasir allazi ysarul anbiya tahta qotami. Wa anal aqib allazi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Anal aqim. saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasir, anal maki, anal akim. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau press? Tapi sampai ini, selain dinamakan jadinya mutalim orang belajar. Terus, ya itu sudah mutalim terus. Ada status lagi karena ya hiburan orang yang nyari iburan. Ada status lagi dan variasi untuk kofuju ngaji penghindar itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul, apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang orang lomba pidato ya gitu. Siar Islam, ya, di podium, di syuting TV ya namanya siar. Tapi di hatinya mungkin ya noniat mergawi pintu umroh, mungkin yang hatinya noniat niat muncul tangga nih, macam-macam. Ya terserah makanya, terserah niat tuh karena di sini, sebetulnya alam ini dibikin untuk-untuk mangkul karena ala alam mutawahir waqollu mutawahir hadis tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin siar daripada TV di dominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketoatan ya bagus kalau gitu dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul-mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku makanya nabi disebut muhammad makhi aqib nawoha Hasir, bahkan eh, sebagian kitab-kitab manaqib menyebut nabi itu ala Muhammad muhammadinir ra'ufir rahim karena nabi juga disebati Allah lakaudu ja'akum rasulun min anfusikum asisun alihima niktum harisun alikum bilmu'minina ra'ufir rahim karena banget walah umat itu disebut ra'uf banyak kasihnya disebut rahim maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna makanya Allah punya berapa 99, 9 karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu misalnya Ar-Razzaq siapa yang nggak tahu kalau Allah itu memberi rizki Al-Wahhab ya memang Allah memberi Al-Hadi memang Allah memberi petunjuk petunjuk maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja Jenenge begia ya, ya tenang saja. Nak aku sudah jadi kiai terus banyak orang ngaji kamu. Jenenge Syekh karena pengajar dia yang itu. Ya sudah gak masalah nama anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. <laughs> jadi, <laughs> makanya kamu udah usah, frustasi dengan nama yang sekarang karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenenge aku iya wahum misalnya jeneng sartono bawa wakijok terus tapi ternyata kayak koran Quran alim nanti dia dipanggil di akhirat wahai pengajar kitab ikhya ulumuddin datanglah ora teko jeneng kampungannya hilang nopo enak jenengmu warap apik ya, tapi jebule kelakuan era karu karu-ruan dulqadir duplikat yang enggak di kelakuan lakonane kok ngono iku piye ngono padahal jenengmu dulqadir misalnya kalau tiras duplikatnya alam, nah makanya saya itu berpendapat ini rukun notenangnya nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya Nabi adalah Ahmadu pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya lamu. untuk Engson. Alamu. Berarti Ahmadu saya memu, memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada oh, Allah Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andaikan orang anut Nabi itu serana mengujuk, iya, tuh calon presiden berdebat, podo-podo muji Allah kitalah yang dijadikan sebagai presiden, Allah saja yang berkuasa sebetulnya kita hanya penjual, apa? misalnya kan ini. yang satu ya gitu, panahkirnya muci Allah, dan ini enggak muci dirinya, kan pusing jadinya semua kia itu, andaikan Allah itu, rauna wujub, rauna kumaluhur Allah lah yang menjadikan saya alim, Allah yang mentakdir saya mengajar, Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab saya belajarnya gitu, Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian bukan datang kendang dutan Allah menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah dok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudrotnya Allah Taala. Nanti orang tak kabur itu karena kamu mensifati diri kamu sendiri manja disebut anania. Anania itu ego melupakan Allah Taala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia gini karena saya. Sing sitok sing tukang kritik, tanpa tak ingatkan, nggak tahu ini. Presiden juga tahu apa Dia tahunya setelah baca buku saya tuh kur saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu Pangeran Rao seperti itu. Yang No iku anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania keeguan Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeiro daduwa. Kersanya. Jika setelah seperti ini ya yang alim ya gagak mau luhur karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmaddu. Makanya setiap nabi bidah itu mesti fahami dawu huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladi hadana li hadza wa ma laula anhadana hadanallah. Ya Allah matur kasih hidayat kalau ndak ya saya ndak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini maka saya tidak bisa di ngaji kita seperti ini maka saya wiridahnya Insya Allah saya tidak akan di ngaji wiridan yang saya ajarkan itu tidak bisa dibaca di neraka dan saya emang tidak terima kalau itu dibaca di neraka karena itu wiridannya ahli suarga aku raro maleka itu posisinya saya gitu loh sini, sebuah seneng raro kemungkinan ini sini, gaya ini ahli suarga itu ya kemungkinan tapi saya yakin, dalam lah malaikat kohas itu ucap gitu ya atau kemungkinan dia seneng seneng dianggap pelatihan, calon ahli surga maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu karena nanti di surga lihat wiridannya tadi dakwahum, fiha subhanakawahumma wa ta'ayyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alamin. jadi nanti wiridannya sama seperti kita Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia, karena apa prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu, keren dokumen di dunia, kenapa surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia? Jadi misalnya, kamu dites nanti, cung coba Alhamdulillah, kamu baca. Swanow, alhamdulillah ala Maksudnya asli, tahlilan asli, ora karena orderan pitung pinane majen asli, <tuh> nggak jadi sensitif, nggak <tuh> tahlilan asli, maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya, nah acara wong mati kan seremonial aslinya, ora kuben tahlil diundang terus, dan makanya aku, waxing kritik tahlilan ada setuju, nggak <tuh> <tuh> yang pangeran, nggak yang tadi diundang, ah waxing kritik tahlilan aku, ya tuguhilo, nggak nggak nggak nggak nggak nggak coba aku ngebayang sing biasa, wah rasanya biasa woi, mesti nih, yuissin tuh kena dadi kok tenanane ngono tenan order bareng sing udang angop bareng sing semangat apa sing kritik ora ora kok memang kalimat biasa wae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 Saya tepaan pasti gue diundang wong yang akhirnya wiridan ini tonggo, orang yang wiridan ning dalang nabi, ngiling pengiran, kenapa kan kak? Naurat kok prospek tenanan, nautu udah mau suka penampilan, kan udah ngomong lahar, testang itu gak salin santai, tapi nautu udah neng kabupaten, jasa jasa no, jasa no, jasa no, jasa no, Wah, <tuk> aku Kulaudra kadang kebejaan saya, sampai nih, oh, malaikat seratus tahun. <gulau> sering maca loh, nabe pengiran, canggih nih muara atau Jangan kira saya ada penasaran, sering serpuan nanti pas nabe pengiran, maupun nabe sampe ada seratus tahun. Loh, kali sholat nabe pengiran, geng geng serpuan nih, ma be pengiran. Nabe sampe tapi suatu saat mungkin aku tuai nabi menowo, tapi tapi kemungkinan itu kecil, tapi yo ya mungkin. Iya, jelas kalau sering nabek pengiran itu nggak sering. Sering kalau setiap aduh si sholat di pengiran pengirian nggak asik. Ya saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul, apa? Mangkul itu lafadz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu dasarnya sama, sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa Sama. Sama maknanya luhur. paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajaroh itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? sajaro? Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan, karena suka lu, lupa. Hati namanya kolbon, karena mulak, malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capek. Termasuk yang paling fenomenal tentu, menghabuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu karena faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andai kan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran tuh hi, hilang. Maka Nabi menamakan dirinya An al Mahi aladi Yamkubi al kufra Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya ke kekafiran menjadi hi, hilang. Ilmunya loh maksudnya. Oh terus sanggur wong kafir beberapa tanya nih. Wen wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kafir satu nyokai mati se. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ya saya ulang lagi ya, makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditutup Sumanto ya misalnya ya kamu kok punya anak, -anak Sumanto, gak apa-apa suruh aja ngajar ikhya terus nanti panggilannya di masar, wahai pengajar kitab ikhya, wahai juara MDG, nanti panggilannya seperti itu tapi kok tetap makan balung misalnya <guluh> nanti panggilannya wahai pemakan Bale. karena alam ini mangkul, jadi ada ada apa harapan untuk merubah setah status. Jelas ya? paham ya? Nah, Nabi <coughs> alamis alam mangkul yang milihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenisnya Muhammad dan perilakunya bener-bener terpuh. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kalau gak garu karu-karuan. Karena saya e jenisnya mau gaya-gaya nantok. Kan banyak sewu di Jakarta di mana-mana ya dimana-mana, namanya koren, Ghazali ini, tapi kelakauannya belas gak Ghazali misalnya ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahauddin Naksabanti, nama saya Bahauddin Naksabanti nah, semua orang alim kan nama Asnawi, dulu orang alim, alimnya orang Mekah madhab Safi itu Asnawi terus ditiru sama buyut saya kudus, namanya Asnawi, tepat alim Tenan. saya ya banyak Asnawi yang masih waras Ghazali ya banyak yang waras, yang gak waras yang mulai banyak juga Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras tentu, yang asli waras yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang enggak waras ya banyak, kalau aku menggabung Mustafa, karena di Mustafa itu tidak kurang ajar kurang <guluh> Mustafa itu alam lakob, orang yang dipilih itu di Mustafa, sebetulnya itu hanya Nabi Lihatnya yo kawai-kawai, ya ada yang ada yang ada, ada yang ada yang tapi saya sebagai cinta buta dengan Rasulullah itu enggak suka kalau Orang yang saya cintai disaingi, karena gitu. <laughs> nuklir ada di dendam? Maka para mau ikut ikut dong. masalahnya itu doa. Tapi saya sebagai orang alim tahu ni ati ape kok tak manggil ya akhirnya ya toleransi doa no? toleransi ya sudah akhirnya tengah-tengah Fernal Hob wal itu -gitu, antara seneng dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicacat itu gak terima, apa? gak terima. Tapi masalahnya senyata tu niatnya ya peten nanti ya sudah kue tri misalnya wong ciri tu <tih> kau terus cilan itu sebuah wuling aman ya iku itu lamu sultan wa'ul ya duplikat ya menopo ke kek eh jawab. Narido kebangetan tapi kera ridho yo keliru jenak dong iku yo ta fa'ul so wai so benkusno khati akhirnya ya penal hope alfo dia seh ya ana seneng ngayon nak ketingin banu roda ya sudah seperti. Aku dia konoj, disitu ngajimuin, nur apa tipe paham? Saiki dari Kiai, mana cinaan semua? Tombadawi. Karena karena nemuin orang ulama lama ceninge tombadawi. Cari deh deh, gus ceninge kok asik api karena kebaran itu surga. Ceningu ulama lama non Arab, ceninge nabo tombadawi. Agaknya itu nyai tangga-tangga deh. Ceninge kok ngunungin gopur. Padahal nemuin ada nama itu siapa? Tombadawi. Orang Indonesia itu, eh, Sati B. Banyak orang Indonesia namanya Sati itu ahli Kiro Quraismah. Kurtubi. Itu ahli tafsir. Ini Kurtubi. Oh, Indonesia itu keren. Seto. Ilat Jawa jadi Seto. Itu orang keren. Tidak ada satu kampung yang satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Satoy. Yang orang yang aneh Toto Ibn marganya Satoy. Karena Ilat Jawa jadi Seto. Wah oh, itu di daerah saya banyak wali Seto. Ya Satoy itu tuh misalnya. Tapi diwocok. <tuh> jadi ini, ini cerita ya. Jadi Biar saya biar sampai tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran mana nih bacaan? Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kita buah karena memang tuli tulisan kata bayak tubuh kita ben. karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayat uwos. sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Swt bah ya, jelas ya jadi nama itu hampir semuanya itu apa mangkul apa mangkul kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul kayak surga namanya apa surga itu semboyo kan karena banyak pertamanan neraka yang kamu minat ke situ namanya Pak nah karena banyak apa api jadi kamu tidak usah masuk ke sana kan sudah tahu namanya api nak mlebu kebangetan makanya tidak menghubungkan rokok, ya banyak mulak malih, maka gunanya sudah panas, banyak mulak bi ya normal kan? paham ya, ini penting saya utarakan, supaya nanti tidak menjadi debat fakir yang kampungan ketika fakir itu dikembangkan oleh para ulama, karena merujuk kata mangkul tadi nah, sekarang banyak orang enggak senang ngaji, tapi senang Islam, sunnah rasul, sunnah rasul Iku keliru, kelirunya begini justru sunnah rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya tentu asal karena memang sebagian adatnya nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul, misalnya haji maknanya apa? al-qasdu tujuan, umroh maknanya no dengerin ya, saya ulang lagi ya, haji maknanya apa? tujuan, umroh maknanya meramek, ngeramekan makanya disebut pengurus, tamir, masjid maksudnya yang meramekan masjid, maksudnya randang dangdutan, maksudnya ramek nuk, ya masjid, ya masjid, ya di ramek nganggu deras, nganggu ngaji nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib tuah kudum apa enggak ya ulama tetap bilang itu sunat sementing kaabah itu kelihatan dikunjungi maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah berarti dia tidak terlibat meramekan masjid haram Alhamdulillah grup ngaji di depan ini sudah di Mekah kapai. keren, termasuk oleh Lepan terus masuk bujuk saya di Mekah namun kemarin saya ikut melepas saya ke Mekah ini tahun ini berhasil paling banyak keluarga saya haji, bujuk saya, bule-bule saya misalnya sudah haji. saya gentina, saya abut ngaji, jadi saya saya ditawani kaji, apa-apa saya dari pegawai kaji, saya mengurusi wong, wong kaji, saya saya sebenarnya kapan-kapan saya kaji tapi saya harus kaji, kapan-kapan ya yes. Sementara naik kangen haji tapi ini gini beterni sehingga harap-harap lagi doa saya ulang lagi ya haji ya hujjat haji. Maknanya apa? Al qasdu ruangannya. Umrah maknanya ramai ini. Tawaf maknanya muter. Nah sehingga sa'i ruangannya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada yang ada tawaf. Ah. Coba ya, dengerin ayat bu. Inna sofa wal marwata min faman awi fala junah alaihi itu kalau di kan sa'i lari-lari kecil antara sofa dan tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada yang ada bahasa apa tawaf kenapa dikatakan tawaf karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf karena siklusnya begini dengerinnya ini misalnya sofa ya ini sofa ini marwah rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini agak ujung, barat misalnya serayat sini terus kan agak muter begini, agak muter terus kembali lagi ke sini intinya mahaludzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik dari marwah ke sofa ke titik yang lain jadi kesannya membentuk ling lingkaran nah berhubung lingkaran disebut tawaf, muter malah ini islah falajunah alaihi ayat tawaf abhimah dikatakan sa'i, jenisnya sa'i agak keras kalau kamu melayu biasa bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau maku agak keras namanya sa'i. jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masjid tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? tempat sujud Dikatakan musalla karena tempat salat aja gitu. ngono kok geger. Kampung NU Ramudu. tuh, wah ke masjid, ke musola mau nyapa, ya maunya supaya tempat sholat banyak kok, kok geger. Yang berkoraromanan aja tapi seneng Islam, kok apa sih? Musawang dimangkuli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya yo ya tenanan, tadi angkel ntar nggak? Kok protes, Kok protes berkoraromanan banyak, apa? Masjidnya satu banyak, sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Menit. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya, lihat konteksnya kalau daerah pesantren, bau bagusnya banyak musola. Merkoki kiai begi aib, nak ngonkoni imam, sungkan-sungkanan. Nah, misalnya, gue lo tuh sampe jam, ada jamaah jamet, sih, mami rai-rayi mustopanya. Apa yang ngimami meriang, mo keliru, wakape. Nah, aku ngimami, wong aku derajat gue sakai, kok ambisi jadi imam, panggung nih. Mengelola usaha imam semuanya, kok merebut status lima? Iya, nak pangeran darah ini, kalau uang alim imam, nak darah nih, uang rakus. Belanda cari bapak, cari bapak istiqomah, ya, apa ya? Tadi nggak juga, ya, lah. Ibu jadi nggak angka, istiqomah, tapi nggak angka, nggak istiqomah, alumni pondok nganggur. Gara-gara imamnya masjid istiqomah, sehingga ada ada kandidat yang bisa masuk. Loh, kecuali istiqomah mulai, nggak nggak nggak, istiqomah aku tak pensiun. Tapi, tapi syaratnya level loh. karena kalau ilmu itu kan kompetitif bang, ada kriterianya, nah imam pejit kan gampang asal Fatihah Muni kan selesai mau <San> ngikut-ngikutnya diulang-ulang tapi nah, kalau mau ada kitab, tiap hari ganti bab nah, sing ganti gak kredibel, ilmu yang macet <San> tapi akulah ya siap diganti ayo, siap diganti ngaco tak gaji yakin <San> <San> tapi tidak sekali suara, tak lebih rokok, yakin, yakin. Nron rokok Kang maca hukume Allah bener Rasul Salah taruhane. Ro aku ra tiba dipacer kapekan rokok Gusti putusine sini sine wong maca kitab salah. Mau aku usul sing paling jeruk Oh <ken> <ken> <ken> <ken> nah, yo isen, misal penggantinya penggantine ternyata goblok murah muruah aku <ken> dadi ablis luwes notenan. Yo ra dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen <kesana. Masa> yo. <ken> Gua lucu-lucunan wae noh nah ini penting saya ngaji itu sehingga ketika ada generalisir satu matlahab itu bukan bid'a ah. makanya saya itu heran sama matlahab sekarang setiap kreasinya ulama, kalau diharapkan bid'a ah, itu sebagian alam itu sudah mangkul, mulai ngaji itu mangkul itu lafat yang bisa digeneralisir berdasar makna kenapa? jadi di zaman Imam Haromen Iku ngertikan gini, andekan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam. Imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina muhtalifah. Di tempat yang beda-beda supaya jadi siar. Kalau natin terang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu, mas, saya tidak punya kepentingan bela urmas tertentu, ndak? Saya ini bela ilmu, titik saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini coba begini, beduan ya. Nengkian ini si anak gereng ngerti kayak gereng gon gon pring-pring apa apa gereng sing disana serem sing biasanya gonnya <m Tonight> gerdue <ben> itu apa winget biasanya neng wetawo mus sing kancamu itu biasanya apa gereng apa jadi galai sing winget sing seru gereng ngajarane apa guys pak ringen pokoknya ringen terus pring sing nengkian ini kan di sana masjid beduan di sini nih belakang ini kan ada masjid beduan itu andikan kan jamaah hanya di sini kan kalau ada adzan kan setan lari dan ini saya masuk neng gereng neng wingin, tapi nang kono dipasang musola neng pojok pojok pasang musola melayu bingung, <laughs> <laughs> karena apa? Dimana-mana ada, ada. Tapi nang neng mujid tok sitok kan ada kan ah gampang kelari sana dulu, gitu. nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin setruk karena lari kemana-mana itu. <laughs> lari kemana-mana tuh dihadang apa? Adhan. Adhan ini bare, boleh bocah deres. Kadang pujian. Ini eh, masalahnya pujian ya bid'ah. Baradhan karena santai-santai, jadi ada wiridan. Jantungan meneh kan? Tapi masalahnya wiridan yo. Jadi ini banyak menyenangkan setan sebenarnya dalam kritik-kritik ini. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi, Sumiyah Masjidhan, mereka mahalus suju. Sumiyah tempat salat Jadi punya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mohdikyai ni wong liya, terus jauhi Musollah diwi. Lalu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi Lai sally ayukolida aliman akor memang antar orang alim kalau ketemu satu majlis itu mesti sensitif Itu sudah sunnah tua apa? Lu sunnah tua jajal misalnya ono mursid mulang yang masjid Sangking tawaduk saya ikut sebenarnya saya ingin ikut secara nurani saya ingin ikut Tapi kan diusahaki mursiti Kak bebas ya? Waduh nukus baan Oh mesti meriang tak jamin Wuro iko ora urusan Ora urusan sombong sombongan Loh, saya pernah karena sini bukan sembong pernah di masjid jamak tuban tuh ada acara yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di sarang itu ke, saya pas itu yang main saja sama anak saya karena saya sering dolanan di tuban main keluarga bapak saya di tuban keluar ketemu sah-sah lama wesui wes alhamdulillah -inna musibah <laughs> innalillah musibah musibah ngaji biar nggak nongak sih kau Aku semua Alhamdulillah Aku <laughs> tapi sebagian ku <kurwadu. tapi> Jadi sebetulnya saya ingin tawaduh Aku berkali-kali, saya ingin tawaduh Sebetulnya saya ingin ngaji Karena ada kiai yang mau, sama sih ingin ngaji Tapi saya wani itu. Akhirnya mau ngaji beba, -men beba -men, karena itu yang berani Sama masih sering datang ke YAI konsultasi, masih sering sampai sekarang Masih sering ditimbali, dijak ngaji, masih sering tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada pesaing, saya siap, saya datang. Tidak mau salah, tak lawan. <lain> tak anggap hok. Oh, Tak lawan. Tak tahu keizinan apa Al-Quran bintun. Tolong jus, aku tolong pula. ini. misalnya mau si ya, nanti khatam bintun. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh gentenan tak ulang betul -tul -tul. <tuk> Karena ini enggak profesional, apa? <tuk> enggak profesional. Coplot <tuk> mulang mau ngalim ini itu salah dalam hukum manapun Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin ya. Makanya saya sering makmum di mana-mana makmum. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saja jadi makmum di mana-mana saya sholat tu makmum. Ngiling-ilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan lebih gampang. Nah, ngeklaim orang semula, iya, balai iya, aku tak ambil, ngaji. Gue ngarep aku tak jamin, gue nambah cepet nama, habis salah. Kok alal guzali, guzala, iya, guzali. Coba orang aku sebenarnya, kok alal guzali, yuk. <tis> gua <tis> sih, <tis> <tis> kayak gua necek batik, gua naruh payo. Kok alal bukhori, yuk, sebenarnya buatan, kok alal bukhori. Semprit, wes. Ngapa? Semprit, wes. Daripada marifitna, esendak ya, usaha ngaji. Tapi yang kelas itu bukan karena keangkuhan karena anda ingin ganggu orang, Nawak gak ingin banyak lo tongkat-tongkat Gus, ono konser ada pengajian di daerah saya, itu saya jarang, pasti diundang saya itu Kiai, tapi saya enggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong, Mbaleknya sebelum acara itu datang ke saya Gus, tenarutut kol. sing soal kamu Mbalekin, nanti saya ibul ngundang, tapi Mbalekin, soal, dan mesti pasti pesenin, Gus tenarutut kol. Asam nah, men teko gambar aku Yakin, gambarku loh. Ya ora menono. Ning jenengan terus terus Iya tak tak guys. mulang bukan karena mulang di rumah memang ada yang pesan tadi. <gulau> Ya, makanya KB itu proporsional apa? <tuh> Saya ulang lagi. Ini kembali ke mangkolai. mana nih orang yang menyampaikan karena Terus penyampai itu disebut muballih. Semua itu ada makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan. Maka disebut imam. Orang alim jmenehnya ya juga imam karena panutan dalam el, Ilmu al Imam Al Ghazali. Itu bukan imam salat tapi imam panutan ilmu. Tena Imam Mustafa, Imam Maghrib, orang. <laughs> <laughs> Jadi itu semuanya itu ada. <coughs> ya, ya makanya, terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bit, bit itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafat ini lafat sing selalu melahirkan satu model karena memang lafatnya umum, umum dari alam mangkul. Ah, jelas sih. Ya dan misalnya sunnatu rasulillah nih perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan rasulullah diantara rumusnya nabi misalnya yasiru wala tuasiru. bikin mudah jangan bikin susah, sehingga kita-kita sebagai ulama ya gak majib no wiridan supaya gak wiridan gak monggo tapi yang menyariatkan wiridan timbang baru sholat langsung habinan ya aduk wiridan, ya sudah gitu aja tapi yang kubu sebelah nggak wiridan nggak ada hadisnya masa tukang kritik itu ya ada hadisnya Nabi tidak laan tidak tukang kri, tidak tukang laan. Tapi terus gue Kiai Murshid terus semangat Wiriduan santriku wiridan, rasa santriku itu ya keliru. Karena Nabi tapi ya giat uran. Nunggu pengirahan ramadhan, no enggak gue kok. Majmun. No. kitab Sulam Taufek, kriminal besar ijabumalam. Yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarak bikin syariat bah, baru makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santir wiridan sebagian orang yang tak kandang, orang yang rontok gurih bubar, bubar, yo sudah saya hiling-hilingan so, agak wajib saya dulu ngaji di sarang, ini mamanya sudah bah itu separuh musyola bubar di lerboyo saya berkali-kali makmum, ya separuh mesjid itu bubar saya nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan hiling nak wiridan, wajib, tapi seperti so, pondok-pondok so, yang fanatik wiridan, wiridan seperti kaya... Berdoain itu ya perak, ono yang wanti wiridan, wiridan kita, tapi orang anti HP. Persaalam <SILENCIO> wiridan, roleh tapi nyalakan HP. Oleh-oleh oh, ku misalnya. Misalnya takut tango wan hadis Bu, woi, woi, woi, woi, woi, woi, biasa ketemu sampai woi, woi, ketemu woi, woi, woi, woi, woi, woi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam woi, woi, woi, woi, woi, Umat ini, jadi di penggali Nabi ke umat. Mulanya gue agak mau mangkel sama Nuras itu, ngereeling hati si umat ini <tik> mati-mati lah di depannya di, gajeng. Sini mangkel loh, tapi nabi pionas. Dulangnya ini ya allah, ya berita alim tau. <tik> <tik> Terus nandingi aku tau, nak partai politik lo pinter. Gaya kaderu pinter, ketua umum dia anak buah, gang sedilo harus digusur ketua umumnya. Marco anak buah lebih pinter, berarti cepet gaya generasi generasiku cepet. <laughs> Nakiaiku kelambatan. <laughs> Partai politik ketua umum biasa gak dikisir anak buah itu. Berarti cepet ngan oleh gaya pinter noil. Bumin terabu no, doni, bora yuran pokoknya terus cepet winter. pinter. Gusur kadang ketua umumnya di digusur. Iku pinter takut goblok. <laughs> pinter tapi madorot. Jadi <laughs> berarti pinter tapi madorot. Ya. Ya jelas ya, jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak kaget nak, ono orientalis bilang enggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad tuh kata mangkul apa? Kata mangkul, mana nih mangkul tuh maknanya. Dan disitu memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad SAW. Jelas ya itu Spendero. Ya Pangeran Gavingo Terus masalah salah ini yang Ini yang berputra. Nabi itu kalau salah itu udah kayak kita. Kalau kita kan salah beneran, ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira-kirain salah ya tetap salah, jangan bakat itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu memang didesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi gak pernah salah maka syariat ini gak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditekir sekamar dengan Zuleiko, Ditekdir sekamar dengan Zuleiko. Ya sama rasa takut caranya dia biar iso sekamar. Gitu. mesum temen gue, gitu. gue apa? Ditetir ini, Nabi Yusuf ditektir jadi cahat dalam Cahat artinya sudah di dalam ruh Mungkin pas ngerusih seprep Nabi Yusuf berapa mustahil panggupan Cora setengah bayang mesti minat nah, Sehingga cerita Zulekha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu Yusuf tidak mau terus lari Ya sudah, akhirnya kita punya syariat Syariat ketemu setengah bayang Zahwat adalah lari Ya sudah seperti itu, kita harus bayangkan nabi kok kamar baik orang itu. itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara mengin hanya diceritakan, Yusuf lari nah kemudian yang namanya lari itu namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik, mesti kena kamis yang belah belakang nah itu beda dengan Yusuf nakal, posisinya madep pasti kena kamus yang depan, berarti minat dan makanya itu yang dipakai ukuran ingka naqomisu kudda kubulin fasodakot wa wa minal gadibin wa inkana naqomisu kudda duburin ya pakadabat wa wa minal shodigin jadi jadi sebetulnya ilmu reskrim itu, ilmu kriminal itu sebenarnya ada di Quran kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belaka, berarti bukti Yusuf lari menghindar tapi nah, misalnya Yusuf disitu ngapain sesuai Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, Mas, bagi ahlinya gampang. Mana Nabi Dicek yo seneng gojol kan, gojokan Gojokke Nabi tapi pinter tadi anak Nabi Yakub wis pinter kapal. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf, ya, terus, ayo datang pura-pura nangis masukkan wajahu ala komisi Bidamin dan sudah mereka datang Isya ayab di waktu sore sambil apa menangis, jadi so drama sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa Nabi Akub baju ternyata utuh, jadi Nabi Akub boleh Cek berperadabannya serigala itu mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi <kita> masih <tellan> betapa berperadabannya. Capi akhlaknya serigala itu maksudnya apa? Apa makan anak anak kuai kabinnya dicopot loh Terus dari dulur-dulur Yusuf -dulur mau kok lali bebek sih? Iya kok isolaliru <truan> sih. Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang sempurna. Tadi baju dia kok utah, memangnya dia utah ngelarang serigal. Terus melanju cek jari Nabi aku cek sopannya, serigala itu apa mangan? Anakku eh, kau ini dicoplos. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya, itu itu, ya itu itu ada di Quran. Yang satu cerita siapa Yusuf, yang satu cerita siapa Yakub. Nah, tapi semua Nabi itu didesain salah. Makanya, masyur hati, siapa lo hati sih? Makuntuh ansa, walakin unasa, li asunna makuntu Ma apa? ansa, walakin unasa, li asunna tentu salahnya nabi udah kayak terus coba, uji nama, link tuh ndak. Maksudnya salah-salah dalam manhad. Enggak mungkin nabi itu, maling atau zina Salah dalam manhad, misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur, gila asar. Makanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih, eh duhur ya. Tapi bisa aja asar. Tapi di riwayat memang, kalau enggak duhur ya, asar hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah dua rakaat salam. Querai songritik, ngomu nabi kok? Sholat lali nabi opo. Mungkin ada tiga kiai lali biasa wae nabi ya tahu lali. Mungkin karena sholat biasanya umumnya salawang wong lu tambah atau kurang. Umumnya umumnya imam-imam kurang jadi dasar harus males sholat. <laughs> <laughs> Nasi, gak tahu bonusi ku. <laughs> Berarti ketoro ya, ku <gua> mental asli deh. <laughs>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 menawal no, dan lagi cerita Nabi bersolat wiridan mulai nasi kubus belah bersalam mundur bener di motor arroyon mono mono jelas no. wiridan itu wajib jora haram Nabi mundur setelah di pintu di pintu karena rumahnya Nabi kan apa bergandengan dengan apa masjid sholat di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik ya makanya terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah kan sudah punya akhlak yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam uh, Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita Ya Rasulullah tadi salat model baru, apa memang kau lupa? kalau model baru bagus lah, mulai besok kita salat duhur itu dua rokaat karena artinya kan nasa manso, ternyata salat terkini itu dua rokaat, makanya tanyanya aku sirotis salatu amnasita ini salat duhur mulai menjadi pendek hanya dua rokaat dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa Nabi balik kanan masih di pintu Nabi masih jawab kuludalika lam yakuntu semua agak terjadi terus Nabi ragu lagi kembali ke mihrab. Mihrab itu ya kira-kira imamannya terus menghadap bala alal hadirin menghadap apa yang dikatakan Hudul tadi benar nah baru akabiru sahaba sahabat papan atasnya ini jawab semua Naam ya Rasulullah yang dikatakan dilihat dan itu Benar, tadi engkau sholat hanya Dua rakaat. Nabi lalu takbir Hanya menambahkan dua rakaat. Ya sudah terus selesai Itu menjadi satu ilmu bahwa Seseorang yang lupa dalam sholat Cukup menambahkan dua rakaat Dan kalam omong-omongan Di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu Tidak membatalkan sholat Yaitu jenisnya pemakun Tuhan Ansa. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditektir, dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Kodok juga pernah, kodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah kodok. Suatu saat dalam perjalanan Nabi menghentikan gini ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah setengah empat pas itu, dalam ramai Nyariwa kira-kira setengah empat. Terus kata Nabi, ikhla'lana'l, ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin, terus kata Bilal ya Rasulullah silakan sarai istirahat kita Bilal yang jaga, Nabi sarai betul, terus Bilal tahajud, semalaman itu tahajud, setelah tahajud. Jadi, Nabi Sare bilal, tidak jadi. Nanti tidak jadi, terus aku mau luhur tahu nanti rito santri nih Sekian ini dulu. Nah, makanya, gue yang jual kuspa, kau surat, aku tak Aku anu riwayat Nabi Sare bilal, nah, tak jadi. Mau ikut raih songa aji, kau nyo, albumi songa aji. Mau nanya, tenang, kau apa? Wapek tareh, di satu-satu Nabi Sare bilal, tak nah, aku anu tikung, nanti aku turu. Mustafa, emang um, gajah tetap pakai aku. Ayo, um. ngomong um, ilmu aku kan tentu royalti. No royalti royalti ganjaran. Masjid ini, eh, apa, eh, uh, sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa keturun. Terus kita kata-kata semua riwayat hadis: "Fama ekodorni illah syamsu atau ilah harus syamsi." Kita tidak terbangunkan, kecuali oleh sengatan matahari ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai setengah delapan atau jam berapa sudah agak panas tentu nggak bisa jadi dalil kalau nuruti sunnah rasul sekali-kali kodok dong seperti nabi gitu <laughs> kalau kamu ingin persis nabi kali-kali kodok dong persis dan harus di gua dong jaring hotel karena nabi kodoknya di gua bukan di hotel nah kamu persis sunnah nabi eh, singkat cerita terus nabi bangun terus gacot Bilal. Nabi masih sempat ngentikan ya Bilal, kenapa Bukankah kau janji yang mau membangunkan kita Tapi bilal lu santri yang tinggal lu kusbeling yang tinggal cerminin aku dani ma aku datkan saya ngalami sesuatu yang seperti kau alamin nanti <tulah> <tulah> maksudnya Nabi gusuda mas santri repot <tulah> Santri kesparah nanti, murah satu akok nolai nabi, apa yang bersih ya, persih anjani kan? Oh jinan si Nabi ya, kotor nolai kuloh. Wala <laughs> <laughs> <laughs> ni nolai santri beling, cangkem lele, egois punya sawai, egois kuno yang sering di Mustafa tapi Fadawiyah tak guyu nolai, anggapai Bilal sani nolai, pilal <laughs> <laughs> <laughs> Wangi ya <podoh>, melarate, sporto, <laughs> suara nengge rawoto, pilal suara nengge api, musara koyo koyo, pulalak koyo koyo, pulalak koyo nangis pulalak <laughs> <tell> Kamu kuya kan uang nangis kan dasarnya aneh Terus akhirnya Nabi menyuruh adzan salah lagi Nabi menyuruh Adan juga menyuruh Komat. Akhirnya menjadi syariat, sholat kodok pun ya ada Adan, ada Komat. Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah dan tetap ada Komat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Biar caranya, Nabo yang mengkaifiahkan salat qada. Itu ilmu yang enggak begitu penting itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa salat itu betul terikat waktu tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? E adzan dan komat bisa tetap masalah sunat wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini logikanya, sholat itu, inna sholatakaanat alal mukminin kitabem mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan sehingga harusnya anda usah kodok langsung dosa saja, nggak usah ini sebelum ada islam, loh, sebelum ada fakih, saya ulang lagi ya misalnya gini, ngajinya gusba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12 orang datang jam 12, dapat ngaji saya ndak ndak kan? karena catatan ngaji saya adalah di jam itu sekali kelewat nggak ada lagi Sholat harusnya akan gitu. Allah buka sholat untuk nerima sholat itu jam nerimanya itu setengah lima sampai jam enam. Sekali kelewatkan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan? paham dong ya. Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan. Jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekan kayak jam buka dokter. Kali jam dokter, sekali kelewat jam kan ada sudah nggak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima es lewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat, Nabi pernah kodok. Dong, ye. Coba kalau Nabi nggak pernah kodok. Terus ulama cara istiat gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok, apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya, kan terus gitu. Ya Tadak. Kalau gak ada tuntunannya, terus biasanya milih harus sholat kan, dong, nu? Giro-giro loh. Saya kisi di sini kan enggak ada tuntunannya. Loh ya, misalnya ada ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok, lewat. Hukumnya gimana cuma? Harus sholat padahal waktunya sudah kelewat Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiranmu Orang-orang, orang-orang tuntunannya, orang hadisnya. Pasti ulama bingung kan, kecuali yang PD, goblok PD. Tapi sih sih waras maksudnya. Kalau golkol PD, aku penawarin. orang ngaji, nak ngomong foke, po PD ini pol. Tapi jangan bodoh PD-PD ini. kan gak banyak pertimbangan. No? Ung <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Alimnya mesti mamang kan, abe ngomong ini, nak hadis ini, ngomong ini hadis an, kan? oh, ini yang terukur. Nong bodoh kan? Wow seragam kan pikiran. Nong ilmu nih, samu nih tidak misalnya tidak ada peristiwa itu. Kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali lewat jam Tidak bisa Nah barokahnya hadis itu dan barokah lalinya kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib Itu yang paling pokok Itu artinya Allah ngintikan kan Allah neng kekasih ye nah, salah barokah intinya kitab ini muji Allah neng kekasih salah barokah apa maunya kek salah nakwek gak bener weh salah apa salah wek ku bener salah apa salah emang misalnya kek istiqomah nge mami bejid tapi istiqomah tanggangkangi bejid ngekweku bener weh kalau lah, kau ya orang silaturahim ngalor ngidul so one tak kau nabi curi, main keluyuran, nih, duit di kakek nokia yang kalian bar baro, saya, semoga nih, santri khusus lah, semoga nih, kalo nabi tablet langsung keuseno, tidak salam yang melarat itu duit heroik, <laughs> duit nyowo ya, <laughs> nah, duit jatah beras. Jadi salam ke tempel lagi, iya mulane, mulane kadang-kadang aku jegeman, ketinggiannya iya, itu tetap mongalim, mongalim saja nih kesunatan nih, iya malah kanjana nung juga. Jadi nak sing dike, no, duit luia. Tidak duit kaum Mustafa, duit jatah beras. Iku rawan haram perkara nih, aku duit nyowo, paham ya? <laughs> kada ya tapi kiyai wong LGSM ra iso ngaji ana kiyai kan aran sugih kiyai milai wong sugih anti wong melarat masuk rakok pasu itu ora ngono dul dul paham ya jasti juduh bae anak ki nampa sedekah wong melarat iki dhuwit-dhuwit nyowo iki jatah sangone anak jatah beras jatah nah dhewe wong sugih mulih bolak-balik sangone wong sugih sak juta tak tak kok kada kulo kan kiyai ndek sedekah kok sak juta kok kada niku dhuwit parkir wis kulo anak teng Jakarta seminggu yang entek sak juta monggo parkir aja itu masih di duit luwiyan tapi <susuk> orang santri melalui salam tembak piti yang kuru <guluh> di tol mulai nabi itu ya seneng bilal tapi akrabnya tetap ada abu bakar perkara ini tidak tiga no abu bakar Masih di duit luwiyan di abu bakar itu wong su. jadi nabi masih seneng bilal, hijrah nabi di bilal tapi abu bakar Gak ya, jawab pie. Mereka bakar Rusanggus agak kepis duit, jadi ikut jadi duit lu ya. Kita kau inabilah simbok gowo kau akes, seneng kau malu aman kan? Jadi tiga lu aman, cowok aja bilang. Tadi, tadi maksudnya gue, tadi yoh uang ngerti, yah, tadi urusan bab duit, gue agak emang halal, cowok suge, mereka gue mesti duit. Luwian, ya, selalu naga mada yun fiqum, maksudnya apa, termasuk kulil afu-afu maknanya yang luwi luwi ya jadi kalau aku disangoni Mustafa satu sewu ya rontok haram rontok haram itu duit jatah meseliana kadang anak ewato kadang rungtu minyak goreng tapi gak sih nyangoni misalnya oh, jadi pejabat, jangan terlalu suka pejabat kadang nyangoni order politik bareng, jangan terlalu orang suka, orang suka, wong suka yang ngerap pejabat Wego <Sess> Mbok Akel lah kula nate lho mboten sombong kula nate dolanan gak jarang. Wo jelas ra jarang wong sugih tenan Ketemu kula teng pojok ning daerah tertentu. Kula sangune 2 juta, Pak. Werung tau kramet kaya aku makane mesti aneh cara. Ketemu ra jarang nyang aku limang juta. Eh ta kok yo. kok iso. Kula wong sugih kudu dituku dhuwit akeh. Gak zakat. Wong tenke wis dhuwit luyan. Mun nggih dolanan mawon dhuwit luyan. Jadi halal mesti juta tapi lu ya Jadi kalau misalnya Moskow 5 juta, kok di salam aku, mesti Yo, mesti, setengah kiai kok hasil rumah. sirine kan, ya pun yo seneng mau fikir, tapi yo fikhalatin dalam satu momentum. Ya, seneng uang suke dalam momentum yang lain, mulai rapat perang Honda. Ya, Bu Abu Bakar, Osman, sing suke suke Bilal, gak melok rapat. <tuh> <tuh> Tapi enggak ada nongkon Bilal, kan ada suka. Ya, ini suara dia rapat di bantulah. <tuh> <tuh> mulai enggak ya, Mas. Ya, jadi kamu atin ya, muadzin ya. Ya. ya? jadi apa? Bilal, ini suara melek Jadi akhirnya koyo Usman Yura, koyo Bilal ya, orang lawalah dan bahasa Arab, jadi uang kudo ngerti, uang sugeuman ngerti kiai bukan jangan suge suge, to malah normal ngono, mereka misalnya uang suge dari Nogeyin Jakarta, kan anak bocu ini diting, aman tora, aman. Nah uang melarang dari Nogeyin Jakarta telung dino, mulai si pisau Akeh ngake, mereka jajian macul neng uang suge, wes kadung dikeidu, wes melanggar gak macul wes amok bojo way tagian wes musibah gak. Ya ngerti ya? Jadi, kabel UTL, DL mon. Ya, kok nah, kecuali dia iseng mancing nakal, mau kanjaran sugedo, anti pemeliharaan. Nah, tidak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional jelas ya? Bu, jadi orang kamu ngomong apa? <laughs> dari yang salahnya nabi itu ya mau salahnya nabi itu jadi sunnah intinya allah itu nanti kalian ibnu hajar al asqulani allah cek seneng ngebek nabi ne ngumpas salaweh jadi baru kah coyok kodok subue kancing nabi akhirnya kita tahu meskipun kodok tetap wajib so lah punya alhamdulillahihi milal mizanul muntala lemahamabla kori tosinatul ars alhamdulillahii milal mizanul muntala lemahamabla kori tosinatul ars